Terus ketiga, ini penting kalau terangankan terangkan, masalah ikhomati sholat. Sholat itu pentingnya jamaah itu sing keliru, itu melok bener sing margut melok makbul. Karena ndak mungkin kan wong patang pulau rawali kabin. Aku ya mungkin, saya rawali kabin. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu, anggir orang patang pulau mesti sisi tak itu. Kayaknya sekarang 1 juta pun nggak jamin ada apa nggak ada wali tapi nggak masalah lah mungkin zaman akhir pria, uh, kriteria wali juga agak seketat zaman zaman dulu mungkin masa beda zaman kualifikasinya masih sama tapi kira saya kira segoro nasi se iblak ngalor gitulah <lainan> ya ini saya turunkan lah. kualifikasinya saya salatku sih so sebenerku baru kayak wong akeh Dulu itu salat kok cacing ya. Kalau nu ada kitab. Namanya ini, uh, disertasinya doktor profesor namanya Muhammad. Kalau itu kenal sama orangnya. Dulu pernah ke Sarang. Anaknya Roger. Uh, abahnya itu profesor. Terus punya anak ya profesor juga. Uh, dia nulis tentang Fiqh Imamil haromen uh, Kemudian saya pernah ketemu pernah Sarang. Saya, saya beli kitabnya. Mulai kitab disertasi dokternya sampai uh, dia setelah jadi profesor. Profesor Fakir. Profesor Fakir. Dia ngarang judulnya Fiqh Imam Milharomen. Dia nganalisis cara berfikihnya Imam Syawal. Hah, Milharomen itu gurunya Imam Syawal. oh itu lama yang luar biasa betul. Dia itu nya orang Irak. Mangkel deh ini, Mekah jadi kota mati mangkel, mangkel lama mantipen. Dia udah pernah Mekah, mulang, ngawur ngawur ngawuran, ngawurin wong Alim tapi cokelat apa yang ngawurin? Mas tenang awurin Panjen bahasa arape, bahasa pesara bahasa pesara tenanan nuq ismam, ismam pun budet, budet tu peduli, duli. tak terjemah ngawur, orang aku ngawur ngawur ngawur aku ngawur ya bahasa ngawur bahasa ngawur aku ismam ismam ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ngawur aku ruame ilmu, pindah dari Medina gak terima deh nama dinah mati elmu, ini digelar Imam Nopah, Semenjak itu makam Medina itu ada geliat, berikut digerakkan oleh Imam Siapa? Wah, nak mengadikan untuk kuwasarin pol, jenis Imam Karoman ini kuwasarin pol, makanya Mamu Zali dia sering kerasa karena didian gue wall kedengeran jenis Imam Karoman ngamuan wal, jadi tuh beliau termasuk yang fatwa Jama'ah itu tidak cukup di makanan wahid kudu, di amgenaten muhtalifah Di beberapa tempat yang beda Beda-beda, karena semua ardua nggak boleh dipisahkan dari sujud Sehingga terus di sini untuk gelar, nopo, imam nopo Harman, kalau tidak ada kitabnya uh, Sekitar berapa jilid, ya ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya hayatul Matlab, Yudhiriyatul Matlab Itu kitab induk Jadi Imam Huzali alim gitu itu karena barokahnya dididik did imam siapa Haroman, Haroman itu luar biasa. Yang paling saya kenang dari Mam Haroman itu, nak ngendikan gua benteng, wes masuk. Kau yang menang kalah itu ngamuk. Tapi ngamuk Wong ngalim terus ya, tetap keramat terus. Benteng ngamuk ya, gue jajik, ya. stres, ya, ngalim, terus. Gui udah cilik. Ya kau, kau stresin dong. ngamuk kau ngawong Alim itu terus kau bergerondong. Benang ngamuk Wong ngalim itu dua, apa? Hei. Terus dia menulis faidahnya sholat jadi perjuangannya rasulullah kayak begitu sampai jihad sampai perang supaya sholat itu tegak makanya dimulai nabi ibrahim kita anak beliau nabi betul nanti robana supaya mereka melakukan sholat cobalah karena mereka manusia kasih uang kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat so. robana liyuki saya bela belain mendoakan penduduk mekkah punya uang tuh supaya liyuki mus berarti fasolat maksudah tujuan kita makan adalah ben keluar sekarang kan enggak ayo sholat sih ben manganin enak berarti mangan itu tujuan sholat itu si lan aku sih alilah wah indah indah itu buka ramadhan itu cara aku sampai mangan sih oh joshusuk terus harus mangan ben mangan sih ben sholatnya si tenang ayo sholat sih ben bukannya tenang berarti kue bela bela ni mangan sholatnya si lantara usum di negenya bener, walaupun ada orang wali-wali, tak jelas rayu negu dorong wali, merkoi gue jelek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan, jadi wali supaya gampang jadi apa. Terus keempat begini masalah sholat, kalau gada kitab Fathul Bari, caranya Bukhari itu nabi-nabi saking seneng sholat, kata Rasulullah itu Musa, tahtal kasih bil ahmar. Wa wa imun yusolli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasih bil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem. itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa? Karena kalau ditek hadis, saya ulang lagi, ditek hadis. Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu diti, mau wafat itu diti. Dih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua Ya Allah matikan saya, romyatan dihajarin ilah ardil muqt saya iminginya mati, banyak selemparan batu Karena dulu enggak ada kiloan, enggak ada meteran Ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu Ya sedekat itu saya mati Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu berapa kiloan? Kira-kira Kak buhantar, orang harap loh, orang-orang orang harap harus berbarmangan enggak waktu itu, ini cilik tak gede enggak gede enggak matematika juga enggak, enggak, enggak 100 meter, enggak, enggak, nah itu di situ Nabi Musa itu sholat kalau nanti teng makomen Nabi Musa makom itu tempat beliau sholat dulu teng kuburan ini meskipun kuburannya muhtalafalah tentu terus di sarah bari itu gini termasuk yang ditulis ayat Muhammad dalam mafahim ajban itu Rasulullah itu saking sange sholat agitikan gini ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di kuburannya sholat demun farid demun farid sendiri kan guys so gantongi jamaah mau ndak mau harus begitu. Pas Nabi Muhammad mau pesro itu kan beliau di baitul semua sholat datang karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar imam besar kajinabi maksudnya kawan bapak. apa kowe jauh terlalu jurnalistik. mumpung ada imam besar imamul mutakin itu yang di tarhim itu di tarhim tarhim kan diterangkan yang ada tuh musola musola yang masih pakai terakhir itu. Watakot tali ah, Kemudian para nabi datang, kamu maju dan kamu menjadi apa imam. Itu nabi sebelum mikrot itu kenangannya para nabi ya sholat. Jadi semua nabi datang ke petilmatis itu hanya apa untuk salat Mumpung ada ya imam al mutakin, imam al mujahidin. Imam besar, ahli jihad, ahli tabah. Itu semuanya gitu. Semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kabundut. Sangking senangnya sholat itu ngetikannya. Saya apal teknya. Saya ini mau meninggal kata Nabi. Dan saya melihat para Nabi itu sholat di kuburannya. Kata Nabi. Wa'ana akromu ala Allah. Dan saya terlalu terhutmat. Saya ini terlalu terhutmat di mata Allah. Untuk membiarkan saya tiga hari meninggal kemudian saya ada sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayat maksud kecelok ya tentu udah mayat hakikotan. Karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup Umpama aku kecelok mengikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kapun ke. Paling banter mau terlebih Aku isin dari pengirahan, terlalu terhormat dari Kok aku terus ini kuburan, kok amin turu mati, terus soalan Jadi nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal, pun itu mau melakukan soalan Wahana promo alarm. Setelah selasa meninggal kini ini walam Kemudian saya tidak sholat setelah masa tiga. Hari. Ya masa tiga hari mungkin tuh pilihan Nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya, Tapi tetap cita-citanya itu. So saya dikue sih susulat atau sepring susu, namun ya,